gambar wajahmu senyum di bibirku meraut suasana oh, oh, terbangkanlah jiwaku kepada sang pujangga tak terdaya menahan berjauhan Kau sana oh sayu, gundah gulana nabpersanku, oh rindu, terciptalah satu perasaan berbeda, oh angin, sampaikanlah. Dawara, kirakan tawamu menawanku. Timbuk kembali, berah rah sama renduiku. Damaran cang saat aku bersamamu, setiap detiku itu tuh bersuara. Gunda-gunda lah -gunda perasaanku Oh rindu Tercitalah satu perasaan Berbeda